Burung berapa semuanya, Om? Sisa burung berapa 30, um. tiga puluh? Tiga puluh sama pasang, lima pasang. pasang. Sisa burung 15 pasang ya? Oh,